Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang definisi waktu fajar dan senja. Awalnya ketika berbuka puasa tahun 2016 kalau nggak salah, <tuh> waktu itu berbuka puasa di rumah. Sehabis buka puasa, saya duduk di teras depan rumah dan saya lihat langit cerah waktu itu dan masih terang. Lalu berselang 10 hingga 15 menit, barulah langit berubah menjadi gelap. Lalu saya ingat-ingat ayat tentang waktu berpuasa. Seingat saya bunyinya adalah berpuasa, sempurnakan puasanya hingga datang malam. Lalu saya googling dan ketemu, yaitu dari Al-Baqarah 187. Dalam ayat itu disebutkan Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Di ayat itu disebutkan ilal lahil, yang artinya datang malam, bukan terbenam matahari atau maghrib. Seperti Lailatul qadar, artinya malam qadar. Jadi, "lail" itu adalah malam. Kalau terbenam matahari atau maghrib, tentunya akan disebut hilal maghrib atau atau grup alsam. Dari Google Translate artinya sunset atau terbenam matahari, grup alsam. Alsam sini, matahari grup itu terbenam. Hurufnya sama dengan maghrib, ada grip, grip, dan grup. Nah mungkin yang jago bahasa Arab bisa menjelaskan lebih detail Hingga terbenam matahari itu dalam bahasa Arabnya seperti apa Apakah ilal maghrib atau ilal grup al-sham Nah ketika zaman sekolah dulu SMP atau SMA Ketika guru agama menjelaskan tentang ayat ini Selalu ada pertanyaan dari murid-murid bertanya tentang artinya fajar itu apa kapan ya katanya Nah, guru agama saat itu menjawab bahwa fajar itu ketika ada cahaya pertama, itulah fajar katanya. Dia tambahkan juga bahwa yang bisa melihat itu ayam katanya. Ayam berkokok itu ada seberkas cahaya pertama yang bersinar saat fajar itu. Makanya ayam berkokok, begitu penjelasan kata guru agama saat itu. Dan ternyata ayam berkokok itu, ya semua ayam itu berkokok. Kadang ada yang jam 12 malam, jam 2 malam juga ada, malah suka dipecandain ayamnya lagi ngelindur katanya. Tapi dari Al-Baqarah 187, jelas dijelaskan bahwa fajar itu, yaitu hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Dan waktu berpuasa ini tidak dijelaskan di dalam ayat lain dan hadis-hadis lain, artinya... Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengetahui fajar itu apa, tapi Allah tetap menjelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 187 ini agar orang-orang seperti kita ini yang lahir di zaman sekarang mengetahui arti kata fajar. Arti fajar itu ya kita bisa melihat perbedaan dengan jelas antara benang putih dari benang hitam. Artinya langitnya sudah mulai terang. Dan sebelum fajar itu, kita tidak bisa membedakan antara benang putih dari benang hitam. Artinya langit masih gelap. Jadi zaman dulu, ketika belum ada penerangan lampu dan lain-lain, masyarakat peradaban hanya mengetahui adanya malam dan siang. Perubahan dari malam ke siang disebut fajar, dan dari siang menuju malam disebut senja atau datangnya malam. Dan di semua peradaban di dunia mengenal yang namanya fajar dan senja. Anda bisa cek di Google Translate, setiap bahasa mempunyai arti fajar dan senja. Dalam bahasa Inggris disebut down and dusk. Begitu juga dengan datangnya malam atau senja. Cara mengetahuinya adalah: langit di atas kepala kita sudah sama hitamnya dengan langit di arah timur, karena di arah timur itu sudah lebih dulu malam jadi ketika kita melihat langit di atas kepala kita sudah sama hitamnya dengan langit di arah timur itulah pertanda bahwa di tempat kita berdiri sudah datang malam atau senja dan rata-rata waktu datangnya malam atau senja ini terjadi sekitar 19 menit hingga 22 menit setelah waktu terbenamnya matahari atau sunset atau magrib. Lalu kenapa hal ini menjadi penting dan perlu dibahas? Karena dalam Al-Baqarah ayat 187 tersebut disebutkan, maka sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi, jika puasanya berbuka, tapi malam belum datang, maka puasanya tidak sempurna. Nah sekarang saya akan tampilkan diagram pembagian waktu berdasarkan peredaran matahari. Diagram ini akan saya jelaskan kemudian. Untuk sementara, Anda dapat melihat-lihat gambar pada diagram tersebut. Nah, sebelum dilanjutkan ke penjelasan yang lebih dalam, jika Anda khawatir dan tidak setuju dengan penjelasan ini, maka Anda dapat berhenti menyimak kelanjutan dari pembahasan kali ini. Karena mungkin di antara Anda ada yang berpikir, waduh, Selama ini puasa saya tidak sempurna dong. Tapi, selama Anda tidak tahu, maka itu tidak berdosa atau salah. Nah, silakan Anda berpikir dulu sebelum melanjutkan dan di pos mulai sekarang. Baik, terima kasih untuk tetap menyimak pembahasan ini. Secara logika, akan ditemukan beberapa kendala atau kejanggalan jika waktu puasa ini mengikuti pola yang umum dilakukan sekarang ini kita lihat dulu latar belakangnya yaitu penentuan waktu penentuan waktu ini zaman sekarang tentunya menggunakan perangkat jam baik jam analog maupun jam digital nah jam ini baru ditemukan pada abad 16 masehi sebelumnya orang tidak dapat menentukan jam berapa sekarang dan jam ini mulai banyak diproduksi dan digunakan oleh masyarakat mungkin dari tahun 1900-an. Dan di Indonesia mungkin lebih ke sini lagi. Mungkin dari era tahun 1960-an, orang Indonesia mulai banyak menggunakan jam, baik di rumah maupun dalam bentuk jam tangan. Kendala dan kejanggalan kejanggalan tersebut antara lain, yang pertama adalah karena belum ditemukannya perangkat jam, maka, tidak dapat menentukan waktu subuh. Beda dengan zaman sekarang yang melihat jam setengah lima sudah, wah, oh ini sudah masuk subuh. Kalau zaman dulu, tentunya tidak bisa seperti itu. Apalagi zaman sekarang bisa pakai alarm. Lalu, yang kedua, kondisi langit tidak mempunyai perbedaan antara subuh dan malam hari. Waktu subuh, langit sama gelapnya dengan malam hari. Lalu, yang ketiga, yang dapat mengamati terbenam matahari hanyalah orang-orang yang berada di pinggir pantai dengan cuaca yang cerah sedangkan orang-orang yang berada di balik bukit tidak dapat mengetahui kapan saatnya matahari tersebut terbenam ataupun orang-orang yang sedang musafir di tengah padang pasir saat itu lalu yang keempat orang yang berada di dataran tinggi atau gedung tinggi akan melihat matahari terbenam lebih lama dibanding yang berada di permukaan tanah pada posisi yang sama Contohnya jika ada orang yang berada di lantai paling atas di Burj Khalifa, yaitu gedung tertinggi di Dubai, dia dapat menyaksikan matahari terbenam beberapa menit kemudian dibandingkan dengan kawannya yang ada di lantai dasar gedung tersebut. Hal ini tidak akan terjadi jika penentuan waktu fajar dan senja datangnya malam itu berdasarkan dari perubahan di langit. Yaitu fajar, rizik warna langit sudah mulai berubah, mulai terang dan senja, atau datang malam, yaitu ketika langit di atas kepala sudah sama hitamnya, sama gelapnya dengan langit di arah timur. Nah, dari gambar yang terlihat tertera di situ adalah twilight. Twilight ini adalah masa transisi atau pergantian dari malam ke pagi hari, atau siang hari, dan juga dari siang hari menuju malam. Masa twilight ini terbagi menjadi tiga, yaitu civil twilight, lalu nautical twilight, dan astronomical twilight. Civil twilight atau twilight peradaban, yaitu ketika titik pusat diameter matahari berada 6 derajat di bawah cakrawala. Civil artinya peradaban, jadi civil twilight ini dapat diamati oleh orang yang ada di daratan. Lalu untuk nautical twilight yaitu ketika posisi titik pusat matahari berada 12 derajat di bawah cakrawala. Disebut nautical karena pada saat itu pelaut itu dia masih bisa melihat cakrawala tetapi langit sudah gelap atau masih gelap. Itu hanya dapat diamati oleh orang yang ada di laut atau pelaut. Dan yang astronomical twilight ketika titik pusat matahari berada 18 derajat di bawah cakrawala atau horizon. Pada saat ini, benda-benda langit seperti bintang itu sudah mulai terlihat samar, oleh karenanya disebut astronomical. Waktu fajar dan waktu senja, itu adalah batas antara nautical twilight dengan civil twilight. Karena ketika fajar, ketika memasuki civil twilight, Warna langit di pagi hari itu mulai berubah dari hitam menjadi kebiru-biruan. Tetapi matahari belum terbit. Sedangkan saat senja, di perbatasan antara civil twilight dan nautical twilight, itu adalah langit di atas kepala kita sama hitamnya dengan langit ke arah timur. Tapi kita masih bisa melihat lembayung senja di arah cakrawala barat. Dan sebelum Fajar tiba, itu langit masih gelap, dan tidak ada bedanya dengan malam hari. Kita tidak dapat membedakan antara benang putih dengan benang hitam di saat sebelum Fajar tersebut. Dan waktu dari senja hingga Fajar itu disebut malam. Sehingga, sepertiga malam terakhir itu adalah sepertiga dari malam yang batasnya adalah waktu Fajar. Jadi kita dapat melakukan sholat malam itu tanpa mengganggu jam tidur kita di dua 3 malam yang awal. Jadi kita dapat melakukan sholat malam dilanjutkan dengan sholat subuh atau sholat fajar. Dan di negara lain yang lebih dikenal itu adalah sholat fajar, bukan sholat subuh. Tapi memang ada hadis yang meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dilakukan azan subuh sebagai tanda untuk bersahur di bulan Ramadan. Lalu ada azan kedua yaitu azan fajar untuk salat fajar dan sebagai dan sebagai tanda mulainya berpuasa. Dan juga ada satu hadis lain yang menyebutkan bahwa jika Anda hendak melakukan salat malam tetapi waktu fajar sudah tiba maka lakukan saja witir itu pertanda bahwa sepertiga malam terakhir itu berakhir pada saat waktu fajar datang lalu yang aneh adalah ketika saya dengar ada keterangan dari ustadz bahwa dia bilang jangan lupa setelah sholat subuh jangan lupa untuk sholat sunat fajar nah ini jadi semakin aneh nah sekarang kita bandingkan Waktu puasa yang berdasarkan azan subuh di Indonesia dan azan maghrib di Indonesia. Dengan waktu puasa yang dimulai dari fajar hingga senja atau datangnya malam. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 187. Nah Kita bisa lihat gambar. Puasa yang dari azan subuh hingga azan maghrib di Indonesia adalah yang berwarna oranye atau jingga sedangkan yang dimulai dari waktu fajar hingga senja atau datangnya malam itu berwarna kuning kehijauan dapat kita bandingkan bahwa terlihat waktu puasa yang dari azan subuh hingga azan maghrib itu tidak seimbang lebih berat ke azan subuh pada gambar tersebut Sedangkan yang puasa dari fajar hingga senja atau datang malam tampak seimbang kanan kiri Nah itu adalah tanda bahwa waktu fajar dan waktu senja itu adalah yang seimbang atau yang benar Mengikuti tanda-tanda alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ditentukan oleh perangkat alat jam Jadi dimanapun anda berada anda dapat mengetahui kapan harus mulai puasa dan berbuka puasa tanpa mempunyai jam, walaupun Anda di tengah hutan atau jauh dari peradaban, walaupun jauh dari masjid-masjid yang mengumandangkan azan subuh dan maghrib, atau di negeri-negeri yang tidak ada masjid. Kita bisa mengetahui waktu fajar dan senja ini, bisa juga menggunakan Google, kita search di Google misalkan,